dan khasiat dari kayu putih ini sangat luar biasa sobat sekalian uh, makanya untuk kali ini kesempatan kali ini saya coba bahas uh, terutama untuk salah satu penyakit yang nanti akan saya buatkan ramuannya dari daun kayu putih ini oke okay, jumpa lagi salam info sehat oke okay, sahabat info sehat di rumah kali ini saya akan coba bahas untuk daun kayu putih di hadapan saya ada beberapa alai daun kayu putih nah, sebagaimana video yang setelah saya buat sebelumnya bahwa daun kayu putih ini sangat banyak sekali manfaatnya kenapa karena kayu putih ini ternyata memiliki beberapa senyawa atau zat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 Uh, sekilas uh, review dari video saya sebelumnya bahwa daun kayu putih ini memiliki kandungan lignin ya, dan sineal uh, melalesin uh, terpinal dan pinam uh, yang mana ini sebagai antibakteri uh, untuk menghambat kerja enzim dan menghambat pertumbuhan dari bakteri oke okay? uh, Langsung saja, untuk pembahasan saya kali ini, kita eh, pertama akan membuat ramuan untuk meredakan batuk dan pilek. Bagaimana salah satu dari manfaat dan khasiatnya ini eh, ternyata daun kayu putih ini mampu untuk meredakan batuk dan pilek. Oke, selain memang ada beberapa khasiat yang lain yaitu untuk mengeluarkan lendir. Kemudian mencegah gigitan serangga, mengobati luka, mencegah infeksi, juga untuk meringankan sesak nafas Selain itu juga, daun bayi putih ini bisa menyegarkan nafas kita akibat dari bau mulut kita Kemudian yang terakhir ini mampu meringankan nyeri sendi Baik itu nyeri osteoartritis dan rheumatoid artritis Oke sahabat ibu sehat eh uh, di depan saya sudah ada daun kayu putih yang asli ya nah, sahabat info sehat mungkin bisa mencari atau meminta dari tetangga atau mungkin dari kerabat atau sanak saudara yang punya yang masih punya tanaman ini karena tanaman ini memang sudah cukup langka ya terutama untuk di daerah perkotaan uh, sahabat info sehat bisa Ya, mungkin memintalah beberapa Ini untuk dijadikan e, bahan Untuk e, mengobati batu pilek tadi Oke Tapi jangan khawatir Sahabat info sehat Kalaupun tidak ada daunnya Sahabat info sehat bisa mempergunakan ini nah, Ini saya sudah ada Minyak kayu putih nah, Jadi Jangan khawatir tanpa ada Daun yang asli pun Sahabat info sehat nanti bisa membuat ini Caranya gimana caranya nanti ini Diteteskan Kurang lebih dua atau 3 tetes saja Jangan terlalu banyak ya Kenapa? Karena kalau berlebih ini mungkin ada efeknya nanti Efeknya sih e, Saat ini Kebanyakan yang terjadi itu ya bak, Ada akibat apa Efek racun Tapi cara menanggulanginya Nanti e, Perbanyak minum air putih Atau e, minum susu putih Untuk e, menetralisirnya Oke, di hadapan saya ada beberapa bahan ya Untuk yang sudah saya persiapkan Untuk membuat ramuan, penangkal, batuk, dan pilek. Nah, ini tambahannya saya mempergunakan madu nah, Bebas mereknya Sobat info Sehat Bisa mencari di apotik ataupun di warung-warung terdekat nah, Ini sangat simpel mudah-mudahan Apa yang saya informasikan kali ini Bisa membantu Sobat Sehat sekalian Oke, eh, tidak berlama-lama Mari kita lanjutkan bagaimana cara pengolahannya Sahabat -sahabat, bu, Ini bahan-bahan yang tadi saya sebutkan Jadi untuk pertama Siapkan air kurang lebih 450 ml Kemudian beberapa tangkai daun kayu putih ya, nah, Kurang lebih ada 4 atau 5 tangkai Kemudian ini madu sebagai perasanya Oke Oke Mari kita lanjut untuk e, Cara mengolahnya atau memasak Oke Pertama-tama Untuk airnya Masukkan terlebih dahulu Kemudian Nyalakan kompor Oke Dengan api sedang saja ya Api sedang Oke nah, Kemudian beberapa tangkai kayu putih yang tadi telah disiapkan kita masukkan masukkan uh, untuk madunya nanti terakhir ya uh, kita aduk dulu sampai airnya mendidih oke okay. mendidih Dan kemudian aroma kayu putih ini nanti akan tercium keluar oke okay, sobat info sehat uh, mungkin kurang lebih sekitar 5 sampai 15 menit ya Oke sahabat info sehat Ini aroma kayu putihnya sudah mulai tercium Ini sangat tajam sekali Aroma kayu putihnya nah, Setelahnya aromanya keluar Ini kita masukkan ya Madunya Kita masukkan Satu saset madu tadi Kita masukkan Kita matikan Oke, sahabat saat ini sudah mendidih ya. Setelah mendidih, kita matikan ya apinya. diamkan ini sampai eh, panasnya berkurang. Setelah itu baru kita saring. Nah. Oke, sahabat tiba sehat, ini sudah kita diamkan, eh, panasnya sudah sedikit berkurang ya. Eh, mungkin ini sudah hangat. Kita saring. Oke, nah ini ya sahabat info sehat. Ini sudah jadi. Oke, sahabat timur sehat, ini minuman yang sudah jadi. Semoga ramuan kali ini bisa membantu Anda menghilangkan gejala batunya dan pileknya dan bisa beraktivitas kembali dengan sehat. Oke, salam info sehat dari kami kembali lagi next di video berikutnya